tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas nama kesiswaan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan klasmetik dan Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sudah diadakan yaitu dari tanggal 78 dan 9 hari Rabu Jumat dan hari Rabu Kamis dan Jumat ya uh, ada pun yang ada di kelas meeting ini lomba yang diadakan ini adalah lomba bola voli, putra dan putri kemudian lomba kebersihan dan lomba melukis sedikit hanya buat menerangi dirinya sendiri gak bisa menerangi orang lah kalau kita nyala itu lampu nah mimpinya ia melihat kejadian yang luar biasa teman-teman hari kiamat <tuh> <tuh> masya Allah teman-teman komet-komet jatuh ke bumi belum sepuluh <Benung, sobat -sobat. tuh> Sabar. Jauh komennya. Ulangin ya. Tungguin <tuh> ya. <tuh> <Habis lho. tuh> ke daratan. Nah, sekarang di pinggang. pinggang mana sayang? Pada ketuk semua pinggang. Ayo. Tangannya ke atas. Sekarang di pinggang. Bagus. Naikkan ke bahu, bahu, bahu. Ayah, ayah, ayah. Nggak usah dipikirin itu, Ma. Biarin orangnya gitu. Cantik ya, Nak? Ya. tenar cantik. Pakai baju putih-putih. Onyel, oh, bukan bocong. Orang, orang, yuk mau ngeliat, eh, uh, gendong dulu dong, oh gendong ya, Kayak gendong siap, siap, yeah. mm, mukanya, tembokannya eh, lagi, mulutnya mana, eh, melebar-lebar, eh, melebar-lebar, dikit, uh. dikit, beleng, uh. sabar ya, dan tahan, iya. Yeah.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 tepuk tangan dong. Hah? Ada bidadari. Wah. Yang mana bidadari? I love you. Selamat oh, ya. berhiburan. Cewek-cewek tuh. Cantik kamu. Tepuk tangan dong yang cantik. Iya. Lihat yang cowok tuh. Uh, cowok-cowoknya itu lihat gimana. Kan? Kenteng. Kenteng lagi dan oh, ya. ucapin salam dulu ya. Siap? Oke. Okay. Kalau ketemu orang, ingat kita harus ucapin. Dalam bisa, bisa, coba. Ayo, ucapin salam. Jalan dari Jinja, Salam dari Binjai, Bin bukan gitu. Gimana, Kak? Bukan lagi. Bukan salam, Binjai. Gimana? Ucapinnya gitu. Ikutin Kak Oke, okay. ikutin ya. Iya, yeah. ikutin. Iya. Yeah dan ya uh -uh.